Selamat sore, teman-teman. Selamat datang di mata kuliah praktikum desain basis data. Nama saya Meliana Kristianti. Teman-teman sudah lihat postingan saya di CLS.Maranata.edu, ya? Kita akan mulai kelasnya dalam doa. Mari kita buka dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen yang beragama lain boleh mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat... Hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di semester yang baru, semester genap 2020-2021 untuk mata kuliah praktikum desain basis data. Kiranya kau yang menyertai kami, kalau hari ini kami uh, bertemu dan menyepakati berbagai hal yang akan kami sepakati bersama untuk satu semester di mata kuliah ini dan kau yang senantiasa menyertai kami dan memberikan kami kuat akal untuk dapat memahaminya dengan baik. Ayo mau menyerahkan pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, okay, saya share screen. Oke, okay, teman-teman perkenalkan nama saya Meliana Kristianti. NIK 720 Semester ini kita bertemu di Mata Kuliah Desain Basis Data Praktikum. Deskripsi mata kuliah teman-teman boleh cek di sini, kita belajar apa, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang juga sudah ada, pustakanya, dan beberapa resource. Resource yang pertama yang mau saya perkenalkan kepada teman-teman, alamatnya di meliana.it.maranata.edu. Kemudian... Kelas kita ada di cls.maranata.edu Jadi setiap hari Rabu pukul 3 itu pasti kita akan ada pertemuan seperti ini Karena kita masih PJJ ya teman-teman Jadi kita pasti akan ketemu di cls.maranata.edu Link link zoomnya saya share di cls.maranata.edu Jadi nilainya saya berikan kepada dosen teori Kemudian, link YouTube pembelajaran saya ada di Halo Mail Studio, teman-teman boleh akses, boleh subscribe, boleh like juga ya. Semoga semua yang dicantumkan di situ bermanfaat buat teman-teman. Link lainnya, ini kalau teman-teman mau lihat yang lainnya dari saya, boleh cek ke link lainnya. Kemudian, yang penting buat teman-teman, link Q&A. Jadi... Pengalaman dari semester yang lalu, PJJ, itu saya cukup kesulitan dan kerepotan untuk membaca pertanyaan mahasiswa. Ada yang nanya di chat, zoom, ada yang nanya di WA, yang punya line saya, ada yang nanya di line. Jadi itu buat saya sulit untuk e, ngingat ingat saya tuh udah jawab yang mana, mana yang jawab pertanyaannya sama, terus jawabannya saya jadi beda-beda, itu menyulitkan saya. Jadi... Per semester ini saya komitmen untuk fokus ke satu tempat. Fokusnya di mana? Ada di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, tinggal klik aja. Nanti itu akan diarahkan ke satu Google Sheet. Ini kalau saya klik langsung kebuka enggak ya? Oke, teman-teman kalau sudah lihat Google Sheet-nya. Nah, di sini Sheet-nya sudah jadi desain basis data, berarti ini... Desain Basis Data praktikum. Kemudian kelas kita itu pasti ada di setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 5. Doakan saya sehat terus, kong Michael asisten sehat juga, teman-teman semua juga sehat. Jadi kita selalu bisa ketemu di hari Rabu jam 3. Ini silabus mata kuliahnya. Sekarang sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, Bu. Hari sudah, sudah, sudah. ini kita sudah, perkenalan. Perkenalan mata kuliah ini, praktiknya ngapain, kemudian DBMS yang kita pakai apa. Minggu depan kita mulai ngutik kodingannya, kemudian lanjut lagi. Masih terus codingan. kita belajar codingan terus. Nama bahasanya, bahasa query-nya SQL, Structure Query Language. Sampai di akhir kita belajar subquery. Nah, DBMS yang kita pakai namanya MariaDB. Ini silabusnya. Jadi teman-teman sudah tahu kita per pertemuan itu apa aja yang dibahas. Di sini teman-teman sudah lihat juga video yang saya embed. Itu penjelasan saya untuk hari ini. Nah, karena ada beberapa yang sudah dijelaskan dalam rekaman, dan saya rasa itu masih valid untuk teman-teman gunakan. Di pertemuan Zoom Meeting ini kita akan lebih ke latihan, kekejar poin supaya teman-teman uh, ada bonus poin untuk ke AT juga tapi secara uh, teorinya banget itu teman-teman sangat bisa untuk memanfaatkan rekaman yang pernah sudah saya buat yang sudah saya buat dan sudah saya upload di Halomedia Studio apakah cukup mengenal saya oke okay, terima kasih terima kasih perkenalan teman-teman saya lanjutkan ke bagian ini teman-teman topik nol itu penjelasan umum yang jadi bahasan setiap pertemuan di yang satu ya topik satu nah di topik satu ini akan selalu ada judul topik tanggal kemudian kehadiran mahasiswa nah kehadiran mahasiswa ini nanti teman-teman diminta untuk mengisi dengan format nrp nama dan hari ini tuh diminta untuk menuliskan teks teman-teman dapat apa dapat informasi apa Nah ini dipakai untuk catatan teman-teman sendiri juga di pertemuan ini teman-teman mendapatkan apa. Nah tapi yang akan jadi uh, lisan saya di DHMD itu berdasarkan teman-teman hadir di dalam Zoom Meeting. Nah setiap pertemuan itu selalu akan ada dokumentasi. Kalau tadi, karena pertemuan pertama, saya perkenalan diri, teman-teman perkenalan satu persatu, karena kita benar-benar gak ketemu sama sekali di secara tatap muka langsung, kita belum melakukan dokumentasi pertemuan. Maka, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, karena teman-teman sudah jelas eh, kehadiran teman-teman, dicatatnya gimana, saya akan minta teman-teman untuk menyalakan kamera. Teman-teman lihat ke kamera semua, terus senyum ya. Tiga, dua, satu. Saya lanjut lagi ke sini. Nah, ini topik satu: harusnya agenda kita seperti ini, dokumentasi kehadiran, kemudian penyampaian materi. Tadi kita sudah sepakat bahwa materinya apa, teman-teman sudah tahu. Di kelas kita tinggal tanya jawab, ya. Di review, kemudian kita diskusi, tanya jawab lanjut, ya. Ketua kelas sudah. Kemudian kita akan mulai start praktikum. Kemudian uh, yang harus teman-teman lihat lagi, materi. Nah, ini filenya. Di teori pasti sudah dijelaskan apa itu basis data. Dan di sini kita akan praktekan langsung menggunakan DBMS. Nah, DBMS ini adalah aplikasi untuk uh, basis data. Yang kita pakai, teman-teman sudah lihat dari... Video saya mungkin ya itu kita akan pakai Sam. Sam itu diaksesnya dari www.apachefriends.org. Nah ini di dalamnya udah lengkap ada Apache-nya, ada MariaDB-nya, ada PHP-nya, ada Perl-nya. Harusnya teman-teman yang semester lalu mungkin sudah ngambil pemrograman web 1, itu sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Apakah teman-teman ada yang belum ambil web satu ya? Oh, Bu. Sudah ya, semester kemarin mengambil Web 1. Nah, itu harusnya teman-teman sudah sudah pernah install. Nah, yang kita mau pakai di praktikum basis data ini adalah databasenya aja, DBMS-nya aja. Kalau di Web 1, setahu saya hanya untuk PHP-nya aja, nggak pakai database. Nah, kalau sekarang kita akan pakai database-nya. Kita satu semester belajar apa sih yang ada di silabus banyak sintak-sintak yang dipelajari. Kita belajar tentang SQL statement, structure query language. Ini supaya kita bisa mengakses data di dalam basis data. Basis data itu kan kumpulan data yang saling berhubungan. Nah kita belajar SQL statementnya. Gimana cara pakainya? Teman-teman yang sudah install harusnya nggak ada masalah kalau sudah pernah pakai di Web 1. Kita tinggal nyalakan saja tombol startnya dipencet, tapi kalau di praktikum ini saya akan paksa teman-teman ngajak teman-teman bikin sintak yang benar, yang tersusun rapi yang kalau error ini kan PJJ ya, jadi nggak bisa nanya, kok oh Michael, ini errornya kenapa? Sintaknya salah di mana? Gak bisa kayak gitu jadi benar-benar kita pelan-pelan supaya kita sendiri bisa meriksa errornya di mana, salah tulis sintaknya di mana, seperti itu jadi saya akan paksa teman-teman pakai shell. kemudian ini untuk cara-cara koneksi, sudah saya bantu screenshotkan. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, silakan sekarang teman-teman menyalakan SIMPP-nya sampai menemukan sial. Jadi, seperti ini. Oh, iya, Bu. Sama, Bu. Udah. Kalau udah, di sini ada start. Sesuai dengan yang di video, ini di start. Apache sama MySQL itu di start sampai statusnya berhasil, Rani. Terus kita akan pakai ini, Shell. Ini kayaknya jadi itemnya hilang lagi. Nanti kita pakai kayak gini. Teman-teman berhasil nggak mendapatkan tampilan ini? Berhasil, Udah, Bu. Udah, Bu. Hasil, Bu. Berhasil, Bu. Berhasil? Sip. Jadi, kalau sudah menyalakan tombol startnya, kemudian shell-nya sudah diklik juga tampil e, seperti command prompt seperti ini. Teman-teman, ketikan "my SQL spasi stripu spasi root", nanti dia akan membuka koneksi kita ke MariaDB. Kemudian, nama databasenya masih kosong. Nah, kalau udah seperti ini berarti tandanya kita sudah connect ke MariaDB. Saya ke ini saya. teman-teman ketik di sini bareng-bareng dan ini dilakukan setiap kali pertemuan my sql strip u root. Lalu teman-teman tekan enter. Kalau tampil seperti ini MariaDB terus ininya kosong berarti ini sudah connect ke Maria, DB, nah, masalahnya teman-teman belum punya sesuatu di dalam sini. Nah, karena belum punya sesuatu di dalam sini, maksud saya belum punya database yang sudah ada di dalam sini, maka teman-teman perlu memasukkan satu sampel database yang akan saya share untuk teman-teman, supaya databasenya ada isinya, karena. Kita baru belajar untuk create table yang benar-benar buatan kita itu setelah UTS materinya. Kalau teman-teman mau ngebut, silahkan lihat di video saya ya. Itu sudah sangat ngebantu teman-teman untuk lebih cepat dan bisa start duluan untuk ngerjain tugas besar. Tapi kalau mau ngikutin step by step-nya, kita itu baru create table itu di setelah UTS. Jadi, saya membuat satu sampel database yang bisa digunakan oleh teman-teman belajar query, belajar untuk ambil data. Jadi sampai saat ini, sampai sini, saya pastikan dulu teman-teman sudah bisa membuka koneksi ke, My, ke MariaDB. Caranya mengetikkan MySQL U, root, kemudian mendapatkan tulisan ini, ini tandanya sudah sudah nyala MariaDB-nya. Sampai sini dulu. Ada yang kesulitan kah Atau ada yang masih install belum berhasil? Nah, untuk import itu kita perlu eh, buka PHPMyAdmin. Caranya kita klik tulisan admin ini, tombol admin ini. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, pertama kita create dulu basis data, namanya praktikum DB dengan cara klik tulisan baru ini, ketik praktikum DB. Nah, nanti pada saat di MariaDB dipanggil yang kita panggil itu namanya praktikum DB. Kalau di video saya, latihan satu ya, nggak apa-apa, sama aja. Kalau sudah dibuat, praktikum DB itu ada di sini. Minta tolong, penamaan database tidak boleh pakai spasi, jadi teman-teman harus tulis tanpa spasi. Setelah itu, teman-teman import, pilih filenya, meli DB. Setelah nama filenya terpilih, ada di sebelah sini, turun ke bawah kursornya, lalu klik tombol kirim. Periksa apakah sintaknya ada yang error. Kalau semuanya checklist hijau seperti ini, berarti tidak ada yang error. Kalau tidak ada yang error berarti kita sudah punya database dengan nama praktikum db. Itu isinya dari yang meli DB tadi sampai sini dulu, teman-teman. Silahkan dicoba buat database, namanya silahkan samakan dengan saya juga boleh. Praktikum DB, lalu lakukan import, panggil file meli DB, dan turun ke bawah. Tekan tombol kirim. Silahkan, teman-teman, dipraktekkan. Oke, teman-teman. Terima kasih. Uh, silahkan dilihat tabel-tabelnya pertanyaan saya Apakah ada yang bisa menceritakan kira-kira itu teh database kan database itu kumpulan data yang saling berhubungan itu database tentang apa dan itu isinya kira-kira apaan silahkan ada satu orang yang mau menjawab uh, saya mau nyoba Bu silahkan kan di sini ya di sini kan saya lihat ada tabel departemen tabel karyawan dan tabel pekerjaan jadi menurut saya ini databasenya tentang database perusahaan, sibuk ya. bu. Database perusahaan khususnya di divisi apa, Fan? Divisi apa ya? Yang oh bentar bentar bentar. Silahkan. Human resource mungkin? Betul. Jadi satu semester ini di praktikum data untuk belajar sintak querynya kita akan pakai database tersebut. Database tersebut tentang human resource. nanti setelah UTS, teman-teman akan belajar gimana caranya create table tersebut. Ngestruktur tabel-tabel tersebut tuh dengan data yang kita perlu masukin ke database itu caranya gimana? Konsep table-nya seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari di praktikum ini. Seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Jadi jangan kaget dengan data yang sudah ada, sudah ada isinya, tabelnya udah jadi. Terus kita ngapain? Nah kita tuh mau query datanya. Misalnya teman-teman dikasih soal, cari karyawan yang eh, namanya King. Itu teman-teman harus bisa query supaya data orang yang namanya King gitu keluar. Setelah teman-teman berhasil import, setiap kali connect ke MariaDB, pakainya MySQL underscore strip U sama root. Nah, teman-teman ketik sintaks ini. Ini selalu dilakukan setiap kali kita pakai di shell. Ketikannya, show databases. Kemudian, yang create nggak usah, karena kita udah bikin ya, tadi di phpma.idmin, kita pakainya yang use. Use, pastikan nama db-nya betul. Kemudian setiap sintaks selalu diakhiri dengan titik koma. Jadi, kalau teman-teman sudah punya db seperti tadi, di sini teman-teman tinggal ketik show data database. Akhiri dengan titik koma. Nah, saya menyarankan untuk setiap kata kunci yang bawaan dari MariaDB, pakailah huruf besar meskipun itu tidak ada aturannya. Tapi ini akan ngebantu kita belajar, belajar sintaks dan kita bisa periksa sintaknya. Kesalahannya di mana? Jadi ini karena ini kata kunci, bagian dari kata kunci, saya sarankan teman-teman pakai huruf besar. Diketik show databases, kalau di enter saya punya database banyak. Tapi kalau teman-teman mungkin hanya punya yang praktikum DB, berarti di list teman-teman hanya ada praktikum DB. Bener nggak, teman -teman, kalau teman-teman ketik di shellnya show databases, keluarnya praktikum DB? Iya, Bu. iya nah, Bu, ada Bu. Sekarang kita mau pakai, mau pak udah tahu bahwa... Praktikum DB sudah ada dan kita mau pakai. Kalau di sini tulisannya masih masinan, itu berarti kita nggak bisa pakai. Berarti kita belum belum ada di database itu. Kalau tadi di phpmyadmin tinggal klik. Klik, kebuka tabelnya. Kalau di sini nggak bisa. Kita harus pakai ketikan e, sintak use, kemudian panggil nama databasenya. Kalau kita bikin Praktikum DB berarti tulis aja langsung Praktikum DB akhiri dengan tanda titik koma. Begitu kita enter, di sini tadinya nan berubah jadi praktikum db. Berarti kita sudah ada di database praktikum db dan punya hak untuk lihat tabel-tabelnya. seperti itu. Nah minggu depan teman-teman pastikan sudah ngetik mysql strip u root kemudian panggil databasenya kalau mau lihat namanya takut salah pakai show databases kemudian use nama database, dan pastikan di sini sudah ada database yang kita memang mau pakai. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan untuk sintak query berikutnya. Oke, Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam 3 dengan membahas tentang select statement. Saya tutup dulu dalam doa saya mau minta bantuan Stefanus, ketua kelas kita, untuk tutup dalam doa. Silakan, Stef. Ya, Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaanmu selama kelas hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami masih bisa berkuliah meskipun masih PJJ, Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Cimeli, Tuhan, dan Ko Michael, asisten kami, untuk membantu kami memahami Uh, kelas ini Tuhan desain basis data uh, ajar kami Tuhan untuk selalu uh, bisa mengikuti ini Tuhan dengan uh, baik Tuhan uh, kami juga uh, berdoa untuk pertemuan uh, minggu depan Tuhan uh, supaya semua juga bisa join dan mengikuti kelas dengan baik uh, terima kasih Tuhan uh, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin. Terima kasih, Stefanus. Terima kasih, teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Nanti bahan-bahan untuk minggu depan pasti akan ada di CLS ya. Terima kasih.